Selamat siang, salam sejahtera buat rekan di mana saja berada Sahabat Yurie BSF yang bertimbang di sebelumnya dan selantara uh, Kang Deki, dan Mbak Oci ya, Semoga kita selamat dan kesehatan uh, Saya dari Bandung, Deden dan keluarga Mengucapkan banyak terima kasih ya Terima kasih atas bantuan dana ya Dari Yurie BSF Senilai 100 juta yang telah dikunjungkan kepada kami untuk mengembangkan, memperluas, dan memperlebar peternakan ini. Sehingga ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat. Dan bisa kita dalam arti memproduksi maggot yang lebih banyak ya. Barangkali ini tepeh, teteh, teteh, ada yang mau disampaikan. Ke, Sa, ya. Tant -tant. Om Deki, Tante Yori, Tante Oci, makasih ya, kaosnya bagus. Keren. Iya, keren. Dan pakai sekarang ya. Ya, ya. Wah, ada lagi apa? Ada lagi ngaduk-ngaduk ini, lagi ngaduk-ngaduk manggot, iya. Ya, oke. Ini eh, maaf buat rekan-rekan semua yang saja berada eh, bukan kami berarti pamer, bukan berarti kami sombong, bukan berarti menunjukkan kemuliaan. Tidak, semata-mata. Ini adalah rasa kebahagiaan kami, Dalam keluarga yang mana hari ini apa yang menjadikan eh, bisa menjadikan motivasi bagi kita semua ya bahwa. Ini dana bantuan ini adalah nyata ada ya. Yang saya rasakan ini ada nyata ya untuk ini buat rekan-rekan semua. Marilah kita berlomba-lomba untuk mempercepat mempersepsikan budidaya Magot bsf secara besar-besaran. barangkali ada dari ini pesan dari ibu yang boleh sampaikan. Ya saya ucapkan terima kasih kepada Yuri BSR karena sudah memberikan bantuan untuk pengembangan budidaya manggutnya. Mudah-mudahan berkah. Amin amin amin amin amin amin. Ayo kita beri salam dulu Yuri PSF. Berdiri Yuk aja berdiri semua. Berdiri. Berdiri. Iya, kita komando. Yuri PSF keren. Yuri PSF. PSF. Oke. Okay. Okay. Salam hemat, hemat dan bersihlah, bersihlah Indonesiaku.